Selamat berjumpa di awal Desember, di Minggu-Minggu Advent pada saat ini. Saudara-saudara, apa sih makna Minggu Advent itu? Dan Minggu saat ini kita masuk dalam Advent yang pertama. Makna daripada Minggu Advent. Advent berasal dari kata Latin yaitu Adventus yang artinya kedatangan. Minggu Minggu Advent merupakan masa persiapan untuk kita menghayati daripada kedatangan Kristus sesuai dengan penantian Mesias oleh umat Israel yang terungkap dalam perjanjian lama. Juga sehubungan dengan kedatangan daripada saman akhir. Jadi dalam masa Advent kita diberikan kesempatan untuk masuk dalam pemaknaan ganda terhadap penantian kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai daripada kelahiran Kristus, dan yang kedua adalah masa perenungan dan pengharapan tentang kedatangan Kristus kembali, yaitu pada zaman akhir. Saudara-saudara, dalam kalender liturgi, masa-masa Advent merupakan awal tahun gerjang. Tentu hal ini tidak berarti bahwa Gereja memiliki kalender sendiri dan membedakan diri dengan kalender pada bumi yang dipakai di seluruh dunia. Tidak. Penggunaan kalender atau liturgi atau kalender gerejawi dikaitkan dengan sebuah pemaknaan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sejarah penyelamatan dari Allah. Jadi minggu pertama yang jatuh pada awal Desember Disebut sebagai awal tahun gerejawi atau kalender di Turki, yang terdiri dari siklus besar, yaitu siklus Natal, yang berlangsung hingga Minggu. Transfigurasi sebagai penutupan siklus Natal untuk masa Advent, khususnya di gereja Toraja, menggunakan e, sebuah simbol, yaitu lingkaran, yang disebut sebagai lingkaran Advent. Yaitu lingkaran karangan daun cemarah yang hijau dengan taburan warna dan empat lilin. Yaitu tiga lilin ungu dan satu merah muda. Nah, lingkaran ini menyimbolkan tentang kehadiran Allah yang abadi. Tidak ada ujungnya. Tanpa awal dan tanpa akhir. Lingkaran. Sementara simbol lilin yaitu cahaya Kristus yang menerangi daripada dunia ini. Dan lilin ungu ini adalah simbol daripada sebuah pertobatan. Sementara lilin muda adalah simbol di tengah sukacita. Lilin-lilin Advent ini dinyalakan setiap minggu Advent, empat minggu berturut-turut. Pada Advent satu sebagai awal tahun gerejawi yaitu satu lilin ungu, dan pada Advent kedua dinyalakan dua lilin ungu, dan Advent ketiga Dua lilin ungu dan satu lilin merah muda sebagai simbol sukacita di tengah pertobatan. Dan advent yang keempat, keempat-empatnya lilin dinyalakan, tiga ungu dan satu warna merah muda. Dan pada malam Natal, keempat lilin tersebut diganti dengan lilin putih pertanda bahwa advent telah usai, advent telah selesai. Bapak ibu saudara-saudara secara singkat ini adalah makna daripada minggu-minggu advent untuk kita hayati sepanjang 4 minggu ke depan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan salam.